Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun anda berada Selamat sore kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar terbaru dan vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini para sahabat, Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar-kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Namun, bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, pemimpin selalu mendoakan ya untuk kalian semua. Semoga sehat, bahagia, dan segala urusan apapun selalu dimudahkan. Amin. Ya Alamin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentu warga Konoha semuanya pasti terharu banget karena acara reuni Akbar kemarin mendapat respon dari Papa Bilar. Rizky Bilar, tersangka, ya, dia di IG pribadinya, mengunggah sebuah postingan momen spesial acara reuni Akbar, Les Lovers Indonesia, di Ancol kemarin. Momen yang sangat membuat kita semakin bangga dengan kekompakan dan kesulitan dari fans sejati, masya Allah luar biasa. Dan dihadiri pula oleh tentunya keluarga besar Rizky Bilar, ada Opa Daniel, ada Kak Nurul, ada Bang Bensi Kumbang juga yang ikut hadir dalam acara reuni akbar Leslar Lovers Indonesia. Semoga next mudah-mudahan idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar bisa hadir persahabat ya dalam tentunya acara reuni Akbar, Amin mudah-mudahan kita semua selalu sehat kompak terus dan mudah-mudahan semakin solid untuk selalu menjadi fans sejati Lesti dan Rizky Bilar. momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Abang underscore L ada kalimat caption juga yang dituliskan terharu direspon di story Papa Fatih kompak selalu ya leslar amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid Berikutnya disimak juga bersahabat Momen spesial Bunda Lesti di acara Dangdut Akademi semalam ya Luar biasa Penampilan Bunda L selalu cantik Selalu elegan Dan selalu tampil mempesona pastinya Masya Allah idola kesengan kita selalu bikin bangga dan bahagia Komentar pun persahabat banyak sekali diberikan, salah satunya dari akun Hayriya Anuskar Aziz mengatakan, Masya Allah keren Bunda Lesti pakai baju ini, cantik banget tuh, luar biasa respon positif nih, dari Lesa Lovers ya, semoga semakin banyak dukungan yang diberikan untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya disimak juga persahabat, ini potret Abang El nih persahabat ya, ini Let post, Masya Allah. Kita tentunya selalu salvok dengan ekspresinya Abang Fatih yang selalu tersenyum. Si murah senyum, Masya Allah. Mudah-mudahan BBL juga selalu sehat ya dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Kita bangga karena BBL adalah penyemangat warga konoha semuanya. Untuk berikutnya juga, persahabat, perhatikan. Ini ada momen spesial juga di acara... Pengajian, kajian musyawarah ya Bunda Lesti ikut hadir bersama Rizky Billar. Aduh, Masya Allah banget tuh Warga Konoha malah salpok Bunda L lagi gendong baby juga di personabet ya Serasa BBL tentunya punya adik Aduh, Masya Allah banget ya Pokoknya sehat terus untuk Bunda Lesti Kita bangga punya idola yang sangat luar biasa Sangat menginspirasi Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu tetap istiqomah Dan selalu menjadi orang baik pastinya Amin kita lihat juga di kolom komentar nih, salva kalimat komentar yang diberikan, salah satunya dari akun Nurinaida Di situ mengatakan, Masya Allah, seperti Abang Fatih udah punya adik ya. Katanya tuh, aduh gemes banget ya kalau Abang L sudah punya adik, aduh Masya Allah banget nih. Kita lihat juga persahabat ya ke kabar terbaru sore hari ini. Di rumah Leslar, kedatangan tamu spesial Kak Titi Kamal, persahabatnya Masya Allah. Ini kejutan juga untuk keluarga konoha, vitamin sore. Mudah-mudahan ada kabar baik dan ada kejutan untuk kita semuanya. Doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, ya. Papa Bilar di sini hanya bisa nimbrung saja, katanya. tuh karena yang dihadapi adalah dua wanita. Aduh, Masya Allah, pokoknya. Sukses terus untuk Leslar, mudah-mudahan semakin banyak dari orang-orang hebat, orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan kita Di postingan ini pun persahabat ya tentu banyak sekali tanggapan juga yang positif Salah satunya dari akun Firah hartati 245 situ mengatakan, Masya Allah bahagia, lihatnya semoga tali rahim. Pertemanan bunda sama mama titik amal selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Mudah-mudahan tali silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar bahagia Kabar menarik dan terbaru dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih